Mau juga, Mau Eh jangan tarik, jangan gigit. Yo yo yo, halo teman-teman selamat datang kembali di channel Tonton Raja. Masih bersama saya, Samudir Sobat Kurwa Mas, itu biasa Kali ini adi nomorasi kembali berbagai macam cuplikan-cuplikan video ya teman-teman <laughs> Ini di sini saya lagi bersama Tuti, Tuti itu nama kucing saya ya teman-teman Tuti uh, Jadi saya melihara dia itu dari kecil, Tuti hei kamu gak ini nih ini ini ini ini ini sini nih oh Bro, bro, kucing saya emplok. Oke, kita langsung belajar sebarkan video yang pertama ini. Udah cocok belum nih foto buat di buku nikah. Oh, si Taisa pastinya dua puluh satu Juli, dua puluh satu Juli. Oh, bro. Kangen apa tidak sama ibu? cakep udah cocok belum nih buat foto di buku nikah mul udah kaca suka ini barbar nih Ibnu Fajal hai kak namaku Eka Suritno Eka nama namaku Eka Suritno. Gak suka nonton film porno. ngaji istiqomah. Membuat malam muslim bisa Spek amanah. Bismillah halal dunia akhirat bro. Eka Suritno atau Ibnu Fazal kau itu malam ini dekor dekorator jam lampu, nama nih si banyak? Oh, tutorial ya? Hah? Era kamu cari itu? bro bro bro adiknya barbar -bar banget WTF astol berbohongan hati eras kamu jangan gitu Era. banyak adiknya terlalu barbar -bar. namanya selamanya tadi meng sini meng oh ngecer meng timah hit net timah So back we'll your Europe again <laughs> He will be there <laughs> He will be there <laughs> He will be there Yeah! Yeah! Yeah! FU- ah! No! <laughs> <laughs> Karena I will be there. I will be there. Okay. <laughs> yeah, <or> <laughs> yeah. Diem dong. Yemdon. Pa pa pa not Timber. Astagfirullahaladzim Bro ini tuh legend ya bro Ini video legend Video legend tapi <laughs> Kalahkan nonton untuk dengan video ini Kelabui dua orang ini Selalu makan. <laughs> Gak tau ini saya capi dari mana Capi dari postingan Twitter tadi video-video bucuk <laughs> Legend jaketnya jaket uh, Zebra Timer Dispor bro Aduh Oke okay. <slaps> Bapak yang legend tadi ya bro Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Oke okay. Terima kasih buat teman-teman Yang udah selalu support saya hari ini Semoga menghibur dan menyenangkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh